Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nih Pembahasan selanjutnya ya Dari Facebook Instant Artikel Nih, Pembahasan dari video-video Sebelumnya Katanya dashboard dari creator studio itu berbeda banyak yang komen ya, lang, ya? iya jadi mohon maaf hmm. banget enggak jadi kemampuan sayanya terbatas terus soalnya bingung juga emang ya, banyak yang komen harus iya. yang mana dulu Iya. Gitu. Nah, seperti itu Sekali lagi jadi di kesempatan kali ini saya bakalan berbagi tips Pasti. Sekarang tentang apa nih, Monil? Kelanjutan dari monetisasi Facebook Instant Artikel Atau Artikel instan Ini yang dashboardnya baru ya Jadi banyak yang bingung Sebenarnya sih dokumentasinya sudah tersedia ya Cuma bingung dari mana dulu gitu Kalian gak usah skip pokoknya videonya Insya Allah mudah-mudahan ada motivasi oh, oh. ilmu yang bisa kalian raih dari tutorial ini di sini akan dibeberkan oleh Madir Oke okay, jadi kuas tuntas Mang Insya Allah buat sahabat nil nah, sahabat Ndil. jadi gini pemirsa uh, untuk monetisasi itu kita tetap harus mematuhi kriteria apa yang mereka butuh gini harus memenuhi syarat, entah itu dari AdSense ataupun Facebook. Jadi, sebenarnya penghasilan internet itu emang receh banget. kalau kan, kan, kan pertama sih, memang ya, jadi receh. perjuangan awal. Itu. Tetap, kalian harus mencari kalau misalkan di blog nih harus mencari pengunjung sebanyak mungkin nah, ini juga salah satu dari syarat dari Facebook Instant artikel ini lagi dia ya. ketekunan juga hmm. sini ya harus terbiti kesabaran sabaran keikhlasan ikhlasan gagal atau berhasilnya itu biar Allah yang ya kita hanya bisa berusaha jadi gini kadang bisa sebaik mungkin ya. ya walaupun tidak dihargai seperti itu kangaji tetap kita harus berjuang jadi eh, kalian nggak bisa sepenuhnya tergantung pada video ini sih banyak tutorial-tutorial eh, juga di YouTube nah. ini hanya sedikit gambaran aja yang ih betul sekali pengaji anjir hdu ya jadi namanya itu uh, ada di sini ya. Di Creator Studio versi baru karena di video sebelumnya itu ada di pengaturan halaman. Kita konfigurasi di pengaturan halaman untuk Facebook Instant Article. Nah, untuk versi baru ini ada di galeri konten. Nah, di sini ada Instant Article ya. Di sini ada Instant tapi tetap kita harus memenuhi syarat. Syarat yang ditentukan, iya untuk belajar bisnis ini butuh sekali nagi. Sama sih seperti video yang pernah dijelaskan sebelumnya, yang bawah ini ini tetap sama kita tetap harus oh. menunggu persetujuan dari pihak Facebook apakah konten kita itu memenuhi syarat atau enggak yang ini ya ini sama yang bikin malas tuh teliti dalam belajar. Itu bikin malas pengennya instan terus. Padahal emang berat sih pengasuhan internet tuh emang receh. Kalian harus tetap fokus pada satu tujuan. Itu bad Ini Ini sama kita bisa pakai RSS feed seperti yang dijelasin di video sebelumnya yang ini ya. Nah, kita tetap menunggu. Gitu. Nah contoh di dokumentasinya di instan Artikel ini 10 artikel lengkap untuk ditinjau. Nah, nantinya kita ditinjau memeriksa oleh pihak Facebook kita tetap harus menunggu peninjauan yang dilakukan oleh Facebook Apakah ini memenuhi syarat ataupun enggak Emang sih untuk awam tuh bingung banyak sekali dokumentasinya Nuh. Kita diarahkan ke setiap link ya Nah Lihat ya, banyak sekali teman-teman HTML nah kita harus verifikasi domain nah ini adalah salah satu contoh pengelola monetisasi ya. dari Facebook instan artikel jika memenuhi syarat biasanya nah, di bisnis Facebook ini kalian klik yang titik tiga ini di bawah itu ada monetisasi terus ada itu e manager ini buat produk biasa toko online postingan gitu. halaman di sini harus eh uh, properti ya di properti ini ini audience kan insta artikel kalian harus memahami uh, Facebook bisnis terus uh, ini aplikasi ya. aplikasi ini bisa kalian cek di video sebelumnya kemarin saya upload ya yang uh, nah panduan blogger ini sama sih cara verifikasi domain harus diterifikasi domainnya jinerja isu pembayaran ini harus diisi biar memenuhi syarat tambahkan akun pembayaran kalau misalkan belum karena disini saya sudah ada Jadi seperti itu pemirsa, kita tetap menunggu e, tinjauan dari Facebook gitu. Karena saya enggak terlalu fokus di dari Facebook e, instan kali ini, karena terlalu fokus di answer. terlalu nikmat, terlalu seru. Jadi harus belajar dari nol lagi intinya kalian harus tetap fokus nah ini sama info nah, coba lihat kabar dimulai ulang beberapa kali dalam setiap jam. kita tetap harus menunggu ya. seperti itu ini pembayaran sudah tinggal ini Hai pernah saya cek ya untuk tutorial sebelumnya tetap kalian harus membutuhkan eh uh, pengunjung Kita coba di sini Oh di mana ya? uh, banget ini juga memenuhi syarat buat Facebook booking sanatika. Nah, ini sanartikel. Kita coba klaim domain Dari kreator subang nih. Tetap, kalian harus cari pengunjung. Contohnya seperti ini nih. Coba pasang meta tanknya, ya. Tanggal dulu siap, Bang. Dir, di eh, saya di sini hanya bisa menyaksikan. Dan yang menil, lagi dokumentasinya tuh banyak banget. Langkah-langkahnya juga menyaksikan Cilia dengan yang lain. Oh, bu. itu menurut punya kita penyakit. Ini pernah pernah ditinjau dulu. Ini yang tidak memenuhi syarat ya. Jadi viewers itu atau pengunjung lo tetap yang utama. Kita coba verifikasi ya. Sangat uh mm -hmm. Oh, udah pernah kemarin saya coba dan ternyata eh, blog atau web tidak memenuhi syarat karena pengunjung yang sedikit contohnya seperti kita harus menunggu tinjauan-tinjauan dari pihak Facebook, apalagi di masa Covid seperti sekarang ini, ya. jadi pihak peninjau juga cukup lambat dan juga lambat. Kalian tetap terus pantau aja dari sini, mungkin cukup sekian informasi yang dibagikan. Untuk video selanjutnya, bisa pantau dulu nih, kalau Kalau misalkan nanti memenuhi syarat, pasti di fanspeg bakalan tersedia dukung juga ya. pengunjung gila Karena ini tinggal pengunjung peninjauan berikutnya sekian informasi yang bisa dibagi. <guruh>, kan? <mah dibagikan> mohon maaf jika ada salah, -salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.